Yo, halo teman-teman Balik lagi bersama Mang Asep ya teman-teman Lihat, seperti biasa Kita akan mengangkut mainan ya teman-teman Wadidaw, untuk teronton panjang Kita akan isi dengan banyak mainan teman-teman Wadidaw, ayo bantu e, Kita angkut mainan ya teman-teman Wadidaw, mantap sekali sebelum itu seperti biasa teman-teman markimul mari kita mulai teman-teman wadidaw kita angkut yang sebelah sini dulu teman-teman wadidaw lihat ini rata-rata makhluk laut ya teman-teman wow keren sekali mantap kita ambil yang lucu ini dulu teman-teman wadidaw lihat ada anak penyu teman-teman Wah wow, lucu sekali ya teman-teman Tuh lihat Wow lucu kan Mantap Kita langsung Angkut saja ke truk pasir kita Wow mantap betul Lihat Wow Yang ini Mamalia laut teman-teman Ada ikan paus Wow lucu sekali Mantap, warna biru ya Oke, kita angkut ke truk pasir Mantap Wadidaw Ada Akai teman-teman Hira mobil legend Hehehe Betul sekali, yang ini boneka panda teman-teman Wadidaw Keren sekali Mantap Kita langsung angkut saja Wadidaw Lihat Ada kura-kura ninja Wow, keren sekali. Wadidaw, mantap betul. Kita angkut saja. Wow, ada ikan dori, teman-teman. Lihat matanya, besar kan. Mantap. Kita langsung angkut saja, teman-teman. Kita pelihara di rumah. Wadidaw, mantap. Wah, wow. hmm. kalau yang ini, teman-teman. Yang ini... Uh, bebek ya teman-teman anak bebek Wadidaw posisinya sudah siap berenang ini mah ya, teman-teman wadidau siap pengayuh oke kita langsung angkut saja wadidau seperti biasa si santai ini si katak teman-teman kakek katak santai terus ya hidupnya mantap kita langsung angkut saja wadidaw yang ini si predator teman-teman ikan hiu wadidaw kita langsung angkut saja mantap wow lihat yang warna orange ini ikan badut teman-teman si Elmo wadidaw keren sekali kita langsung angkut saja mm. Lihat teman-teman keren sekali Ah ini mah Ikan pari total total putih Wadidaw Kita langsung angkut saja lah Wadidaw Mantap Satu truk pasir hijau sudah penuh Kita angkut yang truk pasir Kita penuhi yang truk pasir warna kuning teman-teman Kita angkut mainannya Bantu mengaset ya teman-teman Wadidaw teman-teman Lihat yang ini ada Quester teman-teman Iya mobil truk Belum dipasang ya baknya mantap Wadidaw Kita langsung angkut saja Mantap Wow teman-teman Lihat Ada kereta Thomas Mantap sekali Kita angkut saja Teman-teman Mantap Lihat Ada pustayo teman-teman Warna biru Wadidaw, keren sekali Oke, kita angkut saja teman-teman Mantap Wadidaw Ada mobil McQueen teman-teman Wadidaw Yuh, Ada aksen-aksen putihnya ya teman-teman Mantap Wadidaw, seperti terkena cat ya teman-teman Mantap lah Oke kita simpan saja Wah, wow, lihat keren sekali teman-teman Ada eskapator Kobelko teman-teman Mantap Wadidaw teman-teman Kita langsung angkut saja Wow, mantap Oke Dua truk pasir sudah penuh teman-teman Ayo bantu Angkut mainan yang lainnya teman-teman mantap lihat ada mobil formula formulawan teman-teman mobil balap paling cepat wadidaw kita angkut saja mantap ada hot wheel teman-teman wow keren sekali wah lihat gambar-gambar api ya ini teman-teman saking cepatnya mantap kita simpan saja Wadidaw, lihat ada bis kecil teman-teman si Tayo warna hijau. Kita langsung angkut saja teman-teman. Wadidaw, lihat ada truk enter teman-teman. Warna kuningnya, wadidaw keren sekali. Ini truknya masih ori teman-teman. Belum modif modipan mantap. Oke. Okay. Kita langsung simpan saja teman-teman Wadidaw Lihat Ini uwew nya Cukup berisik juga ya teman-teman Di jalan mobil polisi Mantap betul Wadidaw Kita langsung angkut saja teman-teman Wow Ada mobil balap lagi teman-teman Yang ini warna hijau Wadidaw Kita langsung angkut saja Mantap, lihat! Ada mobil McQueen, teman-teman. Warnanya merah. Wow, keren sekali, teman-teman! Mantap, kita langsung angkut saja. Wow, yang ini bisa tayol lagi, teman-teman. sibis kecil yang ini, yang warna biru. Wadidaw, kita angkut! Kita dekatkan yang warna, dengan warna yang hijau, teman-teman. Mantap, tuh! Lihat, keren sekali, kan? mantap nah ada mobil balap lagi teman-teman wadidaw lihat ini pengemudinya teman-teman pakai helmnya biar selamat SNI ya teman-teman helmnya mantap oke kita langsung angkut saja kita ambil yang yang pink ini teman-teman wadidaw lucu sekali ini mobil ambulan teman-teman ini hospital car mantap Wadidaw kita langsung angkut saja teman-teman Mantap Wah lihat Ini bustaya warna merah Wadidaw kita langsung angkut saja Mantap oke Bantu angkut yang ini ya teman-teman Mantap betul Jangan kemana-mana teman-teman Bantu angkut dulu Wadidaw lihat Yang besar ini air si panjang ya teman-teman dinosaurus wadidaw kita langsung angkut saja ke tru pasir mantap Wah lihat ada tirek warna orange mantap betul kita angkut juga teman-teman mantap lihat ada mobil box teman-teman buat antar paket teman teman wadidaw ekspres ini teman teman mantap bukan reguler oke kita simpan saja teman teman wadidaw lihat teman teman kita menemukan dam truk teman teman wadidaw keren sekali ya mantap kita langsung angkut saja mantap betul nah kalau yang ini dino juga ya teman teman tapi si ini punggungnya warna hijau dan agak lebar, mantap, keren sekali. Kita angkut saja. Wadidaw, ada truk sampah teman-teman, truk kebersihan, mantap sekali teman-teman. Oke, kita langsung angkut saja. Wadidaw, hampir penuh teman-teman, satu dua lagi teman-teman. Yang ini mobil molen. Ini sering kita lihat di proyek pembangunan ya teman-teman Mantap Yang ini buat aduk semen ya teman-teman Wow mantap sekali Oke Mantap Kita simpan teman-teman Wadidaw Lihat Ada di air panjang lagi teman-teman Yang ini punggungnya keren sekali ya Mantap kita langsung simpan saja teman-teman Wadidaw Lihat truknya sudah penuh teman-teman Terima kasih sudah menonton ya teman-teman Jangan lewatkan video selanjutnya teman-teman Mantap bye teman-teman